<tuk> itu gimana sih kok saya jadi lupa ngelek bro? <tuk> <tuk> Astaga di Lur apa yang lu lakuin ketika lu gabut sendirian di kamar ataupun di rumah? Kalau admin biasanya kalau gabut itu nonton video kita langsung play aja deh. apa ini ah apa ini betul Aku resif wow, no. Susah dibuat sendiri. Ayo. Si bapak, oke, okay. ngapain <laughs> lu tolong? I'm not... Apa itu? BAK! <laughs> Ajiiii... Oke, okay. ini saya ketika dulu sering nyanyi ya teman-teman. Saya masih hafal kan lagu ini Walau kau pernah menyadarinya Tersenyumlah Walau harap dan impianmu menghilang kan kau demangkan Impi harimu Kau wanita tahu kuucapkan selamat Lagu ulang tahun bro Lagu ulang tahun yang kau harapkan, yang Kau Rimpinkan Kenang diriku saat jauh darimu Selamanya ku selalu ingat harimu Ini lagu dari Overboden Ternyata saya bisa cinta. Ini kau telah dewasa. Hebat kau mampu bertahan denganku. Banyak sayang yang kita lalui. Oke, ini video lama ya teman-teman. Oke, cukup sekian gabutnya dari saya. Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.